Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan wa rasuluh Amma ba'du. Jumpa kembali dengan aqidah channel Pada kesempatan kali ini Semoga ikhwan wila semuanya Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Untuk kali ini masih dalam Topik-topik uh, yang seperti biasanya, kita mereaksi sebuah video di mana si penghujat ini masih selalu mengatakan hal-hal yang bernarasi kebencian, di mana kebencian-kebencian itu selalu disampaikan setiap detik, setiap saat, dan pada akhirnya membawa sebuah penghujatan. Untuk yang kemarin, dia selalu membahas tentang Rasulullah. Untuk kali ini, dia membahas asal ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu memang dari bangsa Arab. Tetapi dengan narasi sebuah kebencian, pastinya sangat berbeda. Dia menyampaikan, dan dia di sini mengatakan tentang air Zam-Zam, yang itu sebuah rekayasa. Uh, atau buatan bangsa Arab di mana di dalamnya katanya itu ada selangnya atau gimana Nah disinilah kadang-kadang yang membuat kita harus berbicara Bagaimana narasi-narasi yang disampaikan si penghujat Taibudin ini uh, Tidak melebar kemana-mana Dan apa yang aqidah Channel Sajikan bisa mengedukasi Untuk saudara-saudara kita yang mungkin masih banyak belum tahu tentang uh, kebenaran itu Sehingga terbawa narasi dari si Udin ini Bagaimana video tersebut kita simak yang satu ini Yang benar-benar ada sapi ada kambingnya itu nggak sampai 20.000 kambing Berarti berapa kambing yang nggak dipotong kalau setiap naik gurun ajaran gurun ibadah lempar setan lempar batu itu putar-putar batu hitam itu diadakan itu sekitar 2.500 orang paling kami yang didatangkan dari luar negeri itu enggak sampai 20.000 orang Nah seperti inilah perkataan-perkataan seperti ini sebenarnya kan e, Untuk dia yang mengatakan statusnya sebagai seorang pendeta Dan dia yang katanya mau melakukan pelayanan ke gereja Apakah hal seperti ini perlu diucapkan? Saya rasa tidak Sama dengan umat muslim itu pergi ke masjid Pak Ustadz itu melakukan ceramah Apakah penting kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada, itu disampaikan seperti mengatakan kalau uh, di dalam Bible itu seperti ini? Konteknya sangat berbeda, terkecuali kalau sedang berbicara masalah teologi. Kalau si Udin ini penggiringan opini terhadap publik bahwa apa yang diajarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada benar-benarnya Itu menurut dia Jadi narasi-narasi yang disampaikan Supaya publik itu tergiring Dengan pemahaman si Udin ini Bahwa orang naik haji itu e, Bisa dikatakan pengeluaran yang sia-sia Sehingga sehingga penyampaian-penyampaian <tuh> itu e, Berusaha untuk e, membawa publik Untuk di, mempercayai apa yang dikatakan si Udin Padahal di dalam Islam <tuh> apapun itu yang dilakukan oleh umat muslim itu tidak ada urusannya dengan orang Kristen Seperti Naik Haji atau apapun itu Bahkan umat Islam itu melakukan kewajibannya itu kan tidak mengganggu kepentingan umat Kristen atau si Udin ini Dari segi uang pun itu tidak merugikan negara Karena apa namanya Naik Haji itu uang pribadi Kenapa si Udin ini yang rempong? Nah, di sini sangat kelihatan sekali orang oh, oh, seperti si Udin ini orangnya itu adalah punya niatan misi untuk hal-hal yang memang tujuannya menggiring opini bahwa apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pantas untuk diikuti. Padahal ya, padahal ya tidak sama uh, mengganggu kehidupannya sama sekali. Nah, Terkecuali apa yang dilakukan umat Muslim itu mengganggu kepentingan orang Kristen baru. Silakan mengkoreksi. Nah, kalau kita sama dengan percaya pergi ke Jakarta, tidak pamit tetangga atau tidak berbicara dengan tetangga dan tidak pinjam uang ke tetangga, apakah tetangga berhak untuk melarang saya pergi ke Jakarta? Tidak ada haknya. Apakah dia pantas untuk membahas kenapa pergi ke Jakarta? Nah, kan urusannya manusia sendiri-sendiri. Nah, kalau di sini, ini kewajiban umat Islam bagi yang mampu melakukan ibadah haji. Lah, kok dia yang rempong? Nah, di sini dia berusaha untuk menggiring kepada masyarakat luas supaya tidak percaya dengan apa ajaran Rasulullah SAW tentang kewajiban umat Islam itu bagi yang mampu melakukan ibadah haji. 20.000 kambing kemudian dipotong-potong itu pun gak dimakan sama Jemaah Haji dikirim ke Afrika pakai pakai kontainer ke Mesir ke negeri-negerinya sendiri jadi daging korban gak boleh dikasihkan kepada orang kafir sampai begitu kamu semuanya harus dibayar itu Air er zam uh, Sebelum kita mendengarkan apa yang dikatakan dia tentang air er zam-zam, kita tanggapi dulu tentang uh, hewan ya, ya yang dijadikan kurban itu untuk siapa dan kenapa Kristen ya gitu ya. Kenapa orang kafir tidak boleh gitu ya, tidak dikasih. Lah di dalam aturan Islam itu kan ada sendiri ya. Siapa yang berhak menerima daging kurban, siapa yang Uh, memiliki kriteria-kriteria yang harus diwajibkan menerima. Jadi kalau kita lihat malahan kalau seperti ini, dia bertanya kenapa umat kafir, orang kafir itu tidak diperbolehkan uh, diberi korban Nah, pengen pula rupanya dia pengen dikasih itu. Nah, dalam satu konteks. Umat Islam memiliki aturan-aturan tentang korban itu Itu kan nggak ada urusannya kembali Tak Katakan tidak ada urusannya dengan Kristen Umat Islam melakukan ibadah haji itu tidak ada urusannya dengan Kristen Tidak merugikan negara Tidak merugikan kamu juga itu Menyenggol kamu juga Enggak gitu Kenapa kamu selalu rempong dengan ibadah haji Nah ini yang lucu gitu loh jadi kalau gila itu ya gila itu sekalian gila itu. Jadi jangan apa ya setengah waras. Kalau setengah waras ya seperti ini masih ingat-ingat bahwa di dalam Islam itu ada ajaran seperti ini. Jadi selalu bernarasi. Kenapa kamu melakukan ini sedangkan itu rugi? Ah, enak duitnya dikasihkan gua gitu, e, Din. <laughs> Mungkin pikirannya dia kayak gitu Daripada duitmu untuk kau bawa uh, naik haji Enak itu gua aja gitu kan duitnya Bisa untuk jalan-jalan ke Amerika Apalagi lo gitu kan Nah jadi uh, Dia selalu bernarasi seperti itu Membawa masyarakat Menggiring opini publik uh, Supaya dia Dipercayai Kalau mengatakan Hal-hal uh, yang seperti ini Haji itu pengeluarannya seperti ini Pengeluaran seperti ini Merugikan Merugikan siapa? Kalau orang sudah niat Ya kan Punya rezeki lebih Dan itu pun dikatakan Mampu melakukan ibadah haji Sebagai kewajiban umat Islam Ya masalahnya apa? Nah ini Jadi yang kamu, dikatakan Kamu mau melakukan pelayanan Kamu katanya seorang pendeta kalau ada ya Kristen yang komentar di channel saya mengatakan orang-orang seperti ini ya seperti ini uh, dikatakan benar, boleh kita naik zoom kita bahas di mana titik kebenaran si Udin ini bila dia membahas tentang hal seperti ini. Nah, apa dasarnya dia bernarasi seperti ini? Naik ya, haji oh, itu sama dengan ngerempongin tetangga gitu. Tetangga yang pergi ke Jakarta, kita yang kejang-kejang Tetangga bisa beli kulkas, kita yang kepanasan Tetangga bisa beli sepeda motor, kita yang ngomel-ngomel nah, Kenapa duitnya gak dikasih saya gitu aja, iya din Nah ini sangat berbeda din Nah, bila orang melakukan uh, kewajibannya ibadah haji Dan dia memang sudah mampu Pastinya dia sudah bisa melakukan hal-hal yang lain Saudakoh Infa itu Tapi nggak perlu dikatakan sama kamu Nah disitu kontaknya Kita lanjutkan videonya Apa yang dikatakan si penghujat ini Sekarang sudah diperjual jual, itu air dari sumur Sumur itu Nah di dalam sumur itu Sudah disiapkan Pipa-pipa Itu dari air bohongan Nggak mungkin Air jam-jam itu Bisa menghasilkan kemudian dijual ke seluruh dunia. Itu dibohongin lagi. Nah, orang mau lempar setan. Kita ulang ya. Kita dengarkan apa yang dikatakan tentang ini ya. Karena ini pembohongan publik ini. Nah, di dalam sumur itu sudah disiapkan pipa-pipa. Itu dari air bohongan. Nggak mungkin air jam-jam itu bisa menghasilkan Kemudian dijual ke seluruh dunia Nah di sini ya eh, Dia menggiring dan membuat sebuah fitnah tentang air -zam, zam Yang dia katakan di dalamnya itu ada pipa Nah ini tuduhan tidak mendasar Bagaimana tidak mendasar Kita kasih contoh ya <tuh> Saya katakan si Udin ini punya hutang bank 100 juta Apakah saya benar? Salah saya Karena apa? Saya tidak tahu fakta yang sebenarnya Terkecuali kalau si Udin ini bilang Saya punya hutang 100 juta Baru kita punya bukti bahwa dia pernah mengatakan sendiri Nah sama dengan ini Dia memfitnah dan menuduh air zam-zam itu Tidak mungkin kalau itu air tidak ada pipa di dalamnya Yang bisa dijual dan disebarkan di seluruh dunia Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta alam semesta. Dan ke kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala itu itu di luar kuasa akal manusia. Nah, di sini jadi sebuah hal yang di luar logika kita dan dikatakan itu tidak mungkin bagi manusia. Itu tiada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kamu mengatakan seperti itu Itu adalah fitnah Fitnah yang kecil Karena apa? Ribuan tahun air zam-zam itu ada Baru kamu yang mengatakan Kalau itu ada pipa di dalamnya Jadi kalau kamu meng, uh, menyentuh uh, Sebuah hal yang itu diyakini umat muslim sedunia bahwa air zam-zam itu ya di luar nalar manusia bahwa itu adalah uh, sebuah bukti kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala disitu kamu memfitnah apa yang diimani oleh umat muslim sedunia jadi Musuhmu itu bukan orang Indonesia saja Tapi umat muslim sedunia Kamu katakan seperti itu Sedangkan Negara yang ditempati air zam-zam itu Tidak pernah mengatakan seperti itu Nah Kamu selalu berpikir bahwa itu kebohongan Yang ditutup-tutupi Sama dengan sebuah skenario Atau uh, penipuan gitu Nah sekarang Silahkan dibuktikan Video sudah tersimpan Kamu suatu saat Harus membuktikan Nah Di sini publik kamu ngiring Kamu sendiri saja tidak pernah tahu Nah ini yang lucu Sama dengan kamu nggak mengenal saya Kamu menebak saya Saya ini punya sumur sedalam 8 meter Sedangkan saya sendiri tidak punya sumur Kan gitu, itu kan botol namanya itu Fitnah yang botol, fitnah yang kecil Jadi kalau mau kenat itu, mau jadi kafir-kafir saja nggak perlu menggiring opini seperti itu Terkecuali kamu memiliki bukti yang nyata Itu namanya bukan fitnah Tapi seperti ini kamu fitnah Memang yang luar biasa fitnahnya Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Jadi kamu termasuk orang yang benar-benar laknat Laknatullah Satu saat azab akan datang kepadamu Yang mungkin tidak kamu ketahui kapan datangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Itu dibohongin lagi Nah, orang mau lempar setan. Batu 21 biji itu itu dijual 20 30 rial 21 batu. Kemudian batunya dilempar, nah di bawah, di bawah jumroh itu sudah ada trek. Yang nampung batu-batu yang masuk kemudian di, dilempar lagi ke sana Nah di sini ada pernyataan lagi ya sangat menyakitkan umat muslim sekali mungkin Ikhwan semuanya semuanya mendengar Ya memang benar. maaf kalau setiap hari kita Tampilkan penghujatan-punjatan dan penistaan e, penggiringan penggiringan opini dari sepenhujat si ini bukan maksud apa-apa? Paling tidak kita bisa tahu Apa yang dikatakan si Udin ini Sama sekali tidak benar Dan Apa ya Dia mengatakan seperti ini Melempar setan seperti ini Sekarang begini ya Dari konteks dia berbicara Membicarakan uh, Tentang Naik Haji itu aja sudah salah Karena apa Apa haknya dia menyampaikan hal itu Di publik Terkecuali dia ada yang bertanya secara pribadi bagaimana sih ajaran Islam karena dia pernah menjadi so uh, muslim dan murtad. Dan pertanyaan itu harus dijawab bukan secara publik untuk menjelaskan jemaat kamu sendiri. Untuk memberikan pemahaman kepada orang Kristen yang lain. Karena kamu dianggap lebih tahu tentang Islam. Tapi kalau kamu bernarasi di publik seperti ini, jadi kamu sengaja menggiring supaya satu Orang yang mau bersahadat Itu kamu giring dengan hal yang negatif Supaya tidak jadi bersahadat Itu no problem Hak Asasi hidayah datang dari Allah SWT Bukan dari si Udin Yang kedua Kamu menggiring bagi umat Islam yang masih awam Tentang pengetahuan-pengetahuan seperti itu Supaya mempercayai apa yang kamu ucapkan tapi saya yakin dan percaya seluruh umat Islam tahu Bagaimana rukun Islam, rukun iman yang ada di ajaran Islam Jadi ibadah haji sedikit banyak umat Islam itu tahu Paling tidak tetangganya pernah bercerita Bagaimana proses dalam ibadah haji jadi kalau kamu katakan melempar setan dan batunya dilempar ke bawah itu tuh mau mau apa ya? Mau menggiring bahwa batu itu dijual sedangkan batu itu itu saja gitu. Jadi hal yang tidak diketahui dia, dikarang sama dia, dipoles sama dia supaya orang ini ya percaya dengan mulut manis dia itu. Tapi itulah si penghujat kalau dia nggak seperti itu, dia nggak mendapatkan dolar sebagai adsen di YouTube-nya untuk biaya hidup dia di Amerika Serikat. Bahkan kalau kita lihat si Udin ini sekarang sudah mulai kebingungan mencari cara untuk menggiring publik supaya lebih bisa percaya dengan dia. Begitulah ikhwan jelas semuanya satu tayangan reaction video pendek dari Akidah Channel. Semoga bisa membawa manfaat Bisa dijadikan edukasi Dan juga bisa membantah Menghadang para penista-penista agama seperti ini Sehingga saudara-saudara kita tidak terkiring narasi-narasi dari si penghujat ini Ikhwan bila semuanya aqidah Channel nanti akan kembali dengan topik yang berbeda pastinya untuk saat ini, kita akan undur diri dulu. Semoga akidah channel dan ikhwan villa semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas dukungannya. Tetap dukung channel-channel Muslim untuk kita bersama-sama membentengi umat, menghadang para pengujat dari segala rongrongan keimanan. Tetap dalam ukhuwah Islamiyah. Jaga iman dan Islam kita, bersyukurlah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.